Di surga itu banyak dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang berdobat. Manakala neraka akan banyak dipenuhi oleh alim-alim yang munafik. Kenapa? Alasannya apa, wahai saudaraku? Ketika seorang pendosa, seorang bajingan, seorang ahli, seorang mantan pendosa, ketika dia nangis-nangis beneran, ketika dia tobat topat beneran, ketika dia insaf Taubatnya benar-benar nasuha dibandingkan orang yang merasa dirinya baik Yaitu mereka yang munafik Halo sahabat Ratu Bidadari Kembali lagi ke channel Ratu Bidadari TV Dalam pembahasan kali ini Aku ingin membahas permasalahan kasus Saiful Jamil Dan ini sangat menarik Dimana Saiful Jamil Artis, seorang artis penyanyi Dan pernah mengalami sebuah kesalahan Dan dia sudah melakukan proses hukum Namun sayangnya di beberapa sosial media Ada seorang figur Dr. Lita Gading, seorang psikolog Seakan-akan mengkritisi terlalu berlebihan Menja Saipul Jamil terlalu berlebihan Dengan narasi-narasi Beliau seorang ibu lita gading. Nah jadi gini, Ratu Bidadari juga ingin mengkritisi uh, dokter lita gading juga sih. Bahwasanya uh, manusia, ya seorang manusia itu kan memiliki nafsu juga memiliki akal. Sedangkan jin memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Sedangkan malaikat memiliki ak akal tapi dia tidak memiliki nafsu. Jadi gini, kenapa manusia diciptakan Tuhan atau makhluk Tuhan paling sempurna? Ya karena memiliki nafsu sama memiliki akal. Makanya di situ derajatnya manusia lebih tinggi daripada jin, daripada setan, daripada iblis, daripada malaikat gitu loh. Manusia tidak ada yang pernah luput dari sebuah kesalahan dan dosa. Ini kapasitasnya manusia. Gitu loh. Itu alami dan itu manusiawi. Dan itu sudah fak atau kapasitasnya sebagai seorang manusia. Lah, bahkan di surga itu banyak dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang bertobat. Manakala neraka akan banyak dipenuhi oleh alim-alim yang munafik. Ya, Kenapa Se seorang pendosa ya Seorang pendosa Seorang mantan pendosa Saya ulangi lagi Ketika dia bertobat itu nangisnya benar-benar Ketika dia sudah insap oh, Ikhtiarnya, tobatnya itu benar-benar nasuha Dibanding orang yang sok suci Dibanding orang yang sok alim Itu bedanya lah kenapa seorang psikolog dokter Lita Gading buat aku sih sangat berlebihan gitu loh sedangkan uh, Saipul Jamil uh, sebagai manusia ya sebagai warga negara Republik Indonesia sebagaimana sila kelima sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki hak ya memiliki hak untuk dihargai Walaupun dia sudah pernah Melakukan sebuah kesalahan Sosial Melakukan dosa Sosial Kenapa? Negara ini kan negara hukum Bukan negara rimba Dan sedangkan e, Saipul Jamil sudah Mengalami proses hukum Sudah menjalani hukum Secara kooperatif Terus apa perlu Saiful Jamil dihukum lagi? Apa perlu Saiful Jamil itu di apa? Dikucilkan oleh masyarakat Indonesia? Apakah Saiful Jamil itu harus apa ya? Diasingkan oleh masyarakat Indonesia? Apakah seperti itu yang dimau atau yang diminta oleh seorang psikolog Dr. Lita Gading? gitu loh. Sedangkan ibaratnya dia sudah salah, sudah berdosa, dia sudah mengalami hukuman yang sangat berat, gitu loh. Masa mau ibaratnya udah menjalani hukuman, masa mau dihukum lagi, sedangkan dosa bukan hanya LGBT, dosa bukan hanya pencabulan, gitu loh. Banyak dosa yang bahkan yang bercerai, banyak jiwa itu banyak. Yang merusak pikiran, merusak psikologis, merusak psikologis, psikis, dan merusak hati, mencederai hati, jiwa, seluruh rakyat Indonesia banyak. Contohnya apa? Terorisme, contohnya lagi apa? Koruptor itu merugikan banyak orang, gitu loh, merugikan banyak masyarakat, gitu loh. Saya bukan LGBT loh, ya dan saya bukan capul lo ya saya bu juga bukan fansnya uh, fans dari Syaiful Jamil tidak saya juga tidak membela tapi saya bicara sebuah kebenaran di sini oke mungkin penjelasan saya mungkin saya harap bisa dicerna dan bahwasanya satu ya negara kita negara hukum ya Keduanya, manusia tidak ada yang sempurna. Pasti akan mengalami uh, sebuah kesalahan-kesalahan dan kilap. Itu sudah manusiawi. Dan yang ketiga, kita jangan merasa suci. Merasa kita sudah terbaik. Pasti kita, saya, Anda, pasti mengalami kesalahan atau kekilapan itu pernah. Saya sendiri juga seorang pendosa. Saya sendiri juga... Banyak kilahnya, banyak maksiatnya, dan saya buk, tidak merasa diri saya baik. Oke, okay? sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe Ratu Bidadari TV. Like and comment. Di surga itu banyak dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang berdobat. Manakala neraka akan banyak dipenuhi oleh alim-alim yang munafik. Kenapa? Alasannya apa, saudaraku? Ketika seorang pendosa, seorang bajingan, seorang ahli, seorang mantan pendosa, ketika dia nangis-nangis beneran, ketika dia tobat taubat beneran, ketika dia insaf taubatnya benar-benar nasuha dibandingkan orang yang merasa dirinya baik, yaitu mereka yang munafik.